akan mempresentasikan tentang coaching dimana kami beranggotakan yang ada di samping saya yaitu Ibu Sari Rahayu saya sendiri Siti Halima dan di samping kiri saya yaitu Bu Yuryanti dimana kami di bawah bimbingan fasilitator yaitu Ibu Ii dan pengajar praktik Ibu Fatima Azahra baik untuk sesi pertama yaitu Uh, yang akan menjadi pengamat yaitu Bu Yuli Saya sendiri sebagai coach Dan Bu Sari Rahayu sebagai coach okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bu Yuli Bu Halima dan Bu Sari Rahayu Hari ini kita akan melakukan uh, video tentang coaching iya. Jadi nanti di sini saya akan menjadi pengamat atau observer uh, Adapun uh, kompetensi yang akan saya nilai sebagai observer adalah pertama yaitu tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan ketiga tentang mengajukan pertanyaan berbobot, nah dari kompetensi coaching kompetensi mana yang akan Ibu Halimah apa sih ingin dikembangkan Oke, okay. uh, saya nanti sebagai coach mungkin uh, saya akan mengembangkan tentang mendengarkan aktif dan menggunakan pertanyaan yang berbobot itu yang mungkin akan Oke, berarti Entah. mendengarkan aktif dan mengajukan ya. pertanyaan berbobot akan uh, secara spesifik ingin uh, saya observasi ya Bu ya Iya. Ya. Kemudian uh, perkiraan uh, indikator apa uh, yang apa sih namanya uh, memunculkan bahwa indikator tersebut uh, dapat diraih oleh Ibu Halimah Mungkin indikatornya tentang nanti koci uh, ini harus menemukan atau tidak paling tidak menemukan solusi tentang permasalahan yang dia hadapi. Siap, siap bisa dimulai di lima dan di Boleh dan bisa baik. Uh, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Sari ya, Bu. bagaimana kabarnya hari ini alhamdulillah sehat, alhamdulillah uh, dengar dengar kan kemarin Bu Sari ingin ngobrol ya, ya. ingin mengobrol apa nih tentang kira kira tentang hari ini ya, jadi e, begini Bu ada hmm. sedikit permasalahan Bu ya di sekolah yeah. e, dan administrasi oleh guru senior yang biasa saya kerjakan, Ibu. Iya. Yeah. Iya, mm -hmm. yeah, jadi biasanya karena mungkin saya lebih muda dan masih junior ibu, ya, Bu yeah. ya. Kadang guru-guru senior itu uh, suka meminta saya untuk mm -hmm. mengerjakan administrasi kelas di untuk kelas mereka begitu. Oh, iya iya iya. Jadi uh, semua tugasnya dilimpahkan ke Besari gitu. Yeah. Karena Besari E, ber, apa bertugas sebagai operator jadi yeah. semua tugas mereka ke yeah, yeah, itu, itu betul, permasalahan yeah. yang besar sedang hadapi sekarang yeah. oke okay. terus e, definisi tujuan akhir dari permasalahan ini apa sih ingin dicapai besar hmm, jadi nantinya supaya apa ya guru-guru yang senior itu bisa mengerjakan e, administrasi kelasnya itu secara mandiri ibu yeah. jadi ibu tidak meminta bantuan terus kalau meminta bantuan boleh tapi mungkin dikerjakan oleh uh, mereka sendiri begitu. Oke, okay, jadi ya. untuk uh, ukuran keberhasilan dari permasalahan ini besarnya menginginkan supaya guru-guru yang senior ataupun yang junior yang mereka belum paham itu paling tidak bisa mengerjakan hmm. tugasnya uh, dengan mandiri hmm. gitu ya besarnya. Oh. Okay. Terus uh, sekarang dengan permasalahan yang besar dihadapi, kesempatan apa yang uh, sekarang bisa miliki untuk uh, menemukan solusi tersebut? Permasalahan tersebut apa? mungkin kesempatannya mungkin dari ibu, ya, kita dari diskusi hmm. kali ini. Jadi, bisa menemukan uh, solusinya, Bu, ya, ibu ya. Hmm. karena uh, saya sedikit keberatan. Begitu, karena tugasnya saya sendiri juga sudah banyak, jadi mudah-mudahan setelah ini uh, akan uh, ada solusi lebih dari dibantu hmm. ini ya, oke. Okay. Kalau misalkan dilihat dari skala ini, Bu Sari, tentang permasalahan Bu Sari yang hadapi ini sekarang. Permasalahan Bu Sari ini ada di skala berapa? Kalau misalkan... Kita membuat skala itu 1 sampai 10 hmm, Mungkin di lima ya Bu ya. Ada di 5 hmm. Iya karena begitu urgent ya. Begitu. Ya, karena kompleks iya, banget permasalahannya. Kelasnya, uh, selalu dilimpahkan begitu. Iya. Jadi kebanyakan saya mengerjakan. Jadi mereka cuma meminta untuk dikerjakan terus cuma tingkat tangan. tangan Oke. Okay. Terus dari skala yang tadi Ibu Sari sampaikan tadi skala lima. Terus uh, sampai akhirnya besar sampai menemukan solusi misalkan. Pengennya atau besar Tujuannya sampai ke skala berapa sih Ke poin berapa hmm. sih yang Busari inginkan Saya rasa mungkin selanjutnya, selanjutnya, 7 tujuh ya, ya. Karena kalau terlalu tinggi juga saya tidak mau Karena kan kasian juga ya Kalau sudah senior mungkin belum paham Betul gitu Jadi iya. banyak yang harus di Dari dari skala yang tadi Sari sampaikan, kira-kira uh, apa sih yang menjadi kekuatan besar untuk mencapai tujuan ke poin itu? Mungkin uh, ini ya Bu Ya, nanti saya akan coba buat melakukan pendampingan mm -hmm. pada guru-guru, bisa mentoring juga Karena saya cukup bisa lah di bidang IT-nya untuk masalah mengetik dan lain sebagainya, mm -hmm. udah cukup bisa Jadi mungkin supaya bisa mencapai ke tujuh itu, saya bisa melakukan pendampingan begitu pendampingan, sama mentoring iya. ya. Dengan melakukan pendampingan ya Kira-kira hmm. menurut Bu Sari dengan melakukan pendampingan tersebut Ada hambatan nggak sih? Pasti ya Bu ya, ya. Uh, Hambatannya mungkin karena uh, Kalau misalkan yang sudah tua itu Kalau sudah senior uh, Dari penglihatan juga biasanya ya, Sudah berkurang ya Sudah berkurang ya. Kemudian juga uh, Karena zaman sekarang kan canggih ya Bu ya kalau teknologi itu uh, Rada rujut buat Diaplikasikan Jadi Paling hambatannya buat konsisten buat ininya Bu uh, apa mau latihan apa, -apa Oh iya betul itu. betul betul betul Karena kan uh, itu harus ini ya Bu ya mulai hmm. dari kalau belum pernah pegang ini sama sekali pasti kesulitan Iya paling mungkin dari dasar dulu dari atau dari dasar dulu ini, ya. gitu jadi itu mungkin yang bisa dilakukan dulu. Oke dengan hambatan yang seperti tadi bisa disampaikan kira-kira solusi untuk mengapa itu istilahnya untuk mensiasati hambatan itu apa sih hmm. uh, Menurut saya Bu ya, solusinya hmm. yang bisa saya ambil itu karena di sekolah juga mungkin ada guru lain yang bisa juga selain saya dari IT-nya okay. Mungkin bisa meminta uh, kolaborasi sama guru di sekolah hmm. buat membantu membimbing hmm. gitu Karena kalau misalkan cuma saya aja kayaknya uh, berat gitu Jadi yeah. saya bisa memberdayakan teman-teman oh. sekolah lain yang bisa IT juga gitu Oh iya Terus uh, tadi kan uh, rencananya Bu Sari kan ingin melakukan pendampingan nih uh, Berarti rencana Yang ingin dicapainya itu Dari masalah ini Supaya yang guru-guru senior Yang mm -hmm. apa namanya Yang sudah ya Bu ya Bisa mm -hmm. minimalnya mengerjakan administrasi kelas sendiri gitu. mm -hmm. Jadi bertanggung jawab untuk kelasnya sendiri Oke okay. Terus menurut Bu Sari ada nggak sih prioritas Yang ingin Bu Sari lakukan selain pendampingan itu apa? Mm -hmm. Kepada guru-guru yang itu sulit eh, apa hmm. mengendalikan it Paling minta kolaborasi sama rekan guru yang bisa dulu kali. Okay, ya, tadi ya, yang poin ya, tadi ya dengan meminta bantuan ya, teman hmm. ya yang hmm. sudah sedikit paham tentang IT ya supaya lebih enak buat okay. melaksanakan uh, apa namanya rencana ke depannya begitu. Kalau sudah bisa kolaborasi nantinya bisa dilaksanakan rencana-rencana selanjutnya gitu. Oke, okay, gitu. terus nih tadi kan Sari udah menemukan solusinya ya dengan melakukan pendampingan khusus terhadap guru-guru yang belum uh, paham IT, terus uh, apa itu memberdayakan teman sejawat dengan yang sudah sedikit paham tentang IT untuk membantu pendampingan tersebut kira-kira menurut Bu uh, memerlukan jangka waktu berapa lama sih untuk uh, apa itu namanya melakukan pendampingan itu sampai nanti guru-guru yang belum paham IT itu bisa sedikit paling tidak uh, melaksanakan tugasnya sendiri ya Bu ya mungkin um, sebulan kalau konsisten mungkin yeah. sudah pasti ada perubahan kayaknya ya. Sebulan Karena ya, yang sebulan kayaknya sudah cukup asal dilakukan uh -huh. konsisten gitu terjadwal kayaknya pasti bisa untuk minimal mengetik sendiri kayaknya udah pasti. Sebulan bisa. ya. Oke, terus e, menurut besar ini ukuran keberhasilannya mau sampai seperti apa sih dari e, jangka waktu sebulan itu? Apakah sampai mereka sampai selesai menjelaskan melaksanakan tugas atau mungkin nanti ada ada bagian-bagian yang masih harus dikerjakan sama Bu Sari? Mungkin minimalnya bisa mengoperasionalkan dulu komputer atau laptopnya ya Oke okay, Kalau misalkan itu dalam sebulan ini sudah tercapai Untuk kedepannya saya akan bimbingan, melaksanakan pembimbingan lagi untuk administrasinya Untuk macam-macam okay. Administrasinya supaya bisa dikerjakan sendiri Oke, okay, rencana yang bagus Bu Sari ya Terus eh, bagaimana nih, misalnya kan eh, yang namanya punya rencana apapun itu Kita pasti punya gangguan ya Bu Sari ya Kira-kira e, cara Bu untuk mengatasi gangguan tersebut e, nantinya bagaimana? E, kalau di sekolah ya Bu ya, supaya kondusif, mm -hmm. supaya semua lancar Mungkin bisa minta bantuan dari kepala sekolah mm -hmm. Supaya bisa mengkondusifkan kegiatan ini begitu Terus meminta supaya rekan-rekan guru yang akan dibimbing Supaya konsisten bisa melaksanakan rencana-rencana yang tadi saya sudah e, apa, katakan ya Bu ya yeah. Okay. Gitu. sepertinya kalau semisal dengan mempunyai planning seperti ini mudah-mudahan itu sudah tercapai ya Bu yeah, Sari ya. Yeah. Berarti e, terus sekarang nih Bu Sari tadi sudah memaparkan tentang planning-planning yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu sebulan. Kira-kira yeah. e, komitmen apa yang akan Bu Sari terapkan terhadap aksi Bu Sari ini misalkan? E, tadi kan komitmennya Bu Sari akan memberikan pendampingan. Nah, komitmennya kedepannya seperti apa, setelah jangka waktu sebulan ini Apakah nanti bisa ada, akan tetap berkomit, memberikan pendampingan atau seperti apa? Rencananya akan berkesinambungan ya Bu ya, ya. Akan terus uh, supaya benar-benar bisa uh, Apa namanya, bisa lancar bisa sendiri, kanan, bisa pahlawan gitu, pala, ya, gitu. Ya, Jadi, kan? untuk kedepannya juga akan Berkomitmen mm -hmm. supaya terus dilakukan pendampingan Karena kan kalau untuk administrasi itu uh, Banyak juga yeah. macam -macamnya, jadi uh, akan terus dilakukan gitu ya. Kalau mm -hmm. perlu mungkin bisa Ya gitu. itu. jadi e, pendampingannya bisa mencakup ke semuanya gitu. ya. nah, Bisa rutin dilaksanakan, mungkin bisa sembilan kali. Gitu. Oke. Dan hmm. mungkin untuk apa itu namanya penguasaan IT juga agak susah. Ya. Susah ya, agak sulit. Apalagi usia-usia rekan sejawat kita itu emang sudah tidak memungkinkan lagi untuk mereka mampu ya, ya, ya mengasai ya. IT. Oke. Kira-kira menurut besar ini siapa siapa dan apa yang bisa membantu dalam program besar yang udah saya kalau yang bisa membantu hmm. dukungan yang pertama dari kepala sekolah Betul. kemudian karena tadi saya juga tidak bisa bekerja sendiri yeah. ya pasti memerlukan bantuan rekan sejawat jadi saya akan e, berkolaborasi dengan baik dengan rekan sejawat di sekolah supaya e, e, program ini atau rencana itu bisa dilaksanakan oke okay, Bu Sari Nah sekarang nih Tadi kan, Bu sudah memaparkan semua permasalahan. Terus, Bu juga, kira-kira apa solusinya nggak sih? Dapat, eh, hasil dari ngobrol kita hari ini, kira-kira apa solusinya nggak? Iya, dapat Bu. Iya, tadi, <gur> karena tadi sudah diskusi sama Ibu, jadi menemukan apa ya namanya, okay. tentang rencana-rencana eh, yang akan nanti saya lakukan dengan okay. siapa eh, saya akan mengerjakannya. Dan kalau waktunya jadi lebih tertata gitu, Bu. Iya, terus, ya. Uh, terus uh, bagaimana menurut Bu Sari tindak lanjut dari hasil coaching kita hari ini? Mungkin saya bisa mulai dari sekarang Akan mulai uh, melakukan kolaborasi hmm. dengan guru Saya akan ke kepala sekolah untuk meminta dukungan Dan uh, segala macamnya mungkin hmm. dari sarpas dan lain sebagainya Kalau misalkan diperlukan gitu ya Bu ya Jadi uh, tindak lanjutnya saya akan langsung mengerjakan Apa yang tadi saya uh, sampaikan ke Ibu gitu. Oke okay, Bu Sari Berarti kita ketemu lagi sebelah ke depan ya, ya. Saya ingin tahu nih bagaimana perkembangan dari planning-planning yang sudah Bu Sari apa rencanakan ke depannya. Nanti sebulan ke depan nanti kita bisa ngobrol ngobrol lagi, Bu Sari bisa bisa ngobrol lagi dan saya akan tunggu hasil dari planning-planning Bu Sari ya. Ya, yang yang rencanakan. Oke. Okay. Terima kasih Bu Sari. ya terima kasih juga Ibu. Baiklah Bu Halima. Iya, terima sekali ini coachingnya Bu Halo, Halima setelah. dan Bu Sari Rahayu ya, ya sebagai coach. Eh, Ibu Halima tadi kan di awal ya diperan Si Ibu Halimah mengutarakan bahwa ada dua kompetensi coaching yang ingin Ibu Halimah kembangkan ya iya. Bu ya. Tadi itu tentang mendengarkan aktif dan yang kedua tadi tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot bu, ya iya, Bu Halimah. Betul ya? Sekali. E, tak dari dua apa sih namanya kompetensi coaching yang hmm. tadi Ibu Halimah ingin kembangkan, kira-kira tindakan apa yang telah kali Uh, lakukan pada proses coaching Tadi ketika dengan Bu Sari Rahayu uh, Oke okay. uh, uh. Mungkin ketika tadi saya mengcoach coach Bu Sari yeah. uh, Indikator yang sudah saya terapkan Mungkin tadi tentang mendengarkan aktif Iya. Yeah. Uh, dengan cara saya lebih fokus lagi yeah. Tentang betul. apa yang uh, Bu Sari ingin sampaikan oh, Iya, iya, iya lebih fokus benar, benar. Ya mempersiapkan diri juga gitu ya Bu Iya yeah, ya. <laughs> Yang kedua yang mengajukan pertanyaan berbobotnya Bu Halima tadi sudah bisa banget ya nah, menggali beneran. apa sih namanya potensi koci iya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan hmm. yang menurut saya itu bagus-bagus ya hmm. Oke Bu Halima ini adalah catatan hasil observasi yang telah saya lakukan iya. e, Menurut saya itu Bu Halima sudah sangat mumpuni untuk menjadi coach Terima kasih Karena gue. Bu Halima sudah bisa menggali potensi dari koci ya Bu Sari Rahayu hmm. tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya iya. Sangat bagus sekali Untuk kedepannya Bu Halima hmm. Ada lagi nggak kompetensi yang ingin Bu Halima kembangkan? Mungkin kedepannya saya akan lebih ke kompetensi Tentang menggali pertanyaan-pertanyaan berbobotnya Oh, ya, mau supaya, ya, lagi? ingin dikembangkan itu. kembali gitu Supaya kocinya itu lebih tertantang lagi Dengan apa sih, dengan solusi-solusi yang harusnya Coach uh, dapatkan gitu. okay. Oke, di okay. lima, sukses terus ya. Amin. Lima, lima, bersandarai, terima kasih ya. Iya, yeah. udah mau diobservasi sama-sama, iya. -sama.